Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ulun meneruskan tausiah, terlebih dulu ulun membacakan dharma bakti yang masuk. Kayak dulu tausiah, bacakan gini ulun nah. Udah gak berkuyap nak belum bukuyak Mungkin dari kuyak, tahu isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kami terima dari Bapak Haji Marlan SPBO Mahipasar bahadhiyahi ibunda yang telah meninggal dunia ibu hajah galiah binti haji maali dan ayahanda beliau haji bakri bin haji darmawan sebesar 5 juta rupiah kami ucapkan terima kasih kepada pak haji marlan mudah-mudahan hajat pian kabul mudah-mudahan yang dihadiahhi mendapatkan kelapangan di dalam kubur amin ya rabbal alamin kami terima lagi dari hamba Allah menghadiahi keluarga Yang sudah meninggal dunia Sebesar 100 ribu rupiah Kami ucapkan terima kasih Mudah-mudahan hajat pian qabul Yang diwakapi mudah-mudahan Lapang di dalam kuburnya Kami terima lagi dari Haji Muhammad Nur Ripani Sekeluarga Untuk almarhum Haji Sufiani dan almarhumah Hajah Nur Fauziyah dan mohon doa mudah-mudahan beliau sekeluarga diberi kesehatan dan keselamatan dunia sampai akhirat amin ya rabbal alamin berapa nih sejuta kah kayaknya sejuta bang sekilaran melihat mahir melihat duitnya duit nih? Kawai, nangguh. kayaknya iya bang sejuta lo kurang padahitnya nambah iya ke Ya, ya kada. Ya. ya, terima kasih kepada Pak Haji Nur Ripandi Mudah-mudahan hajat pian kubul, yang diniatakan di ijabah Allah. Mudah-mudahan yang diwakapi mendapatkan kelapangan di dalam kubur. Kami terima tanpa nama 50.000 Mudah-mudahan hajat pian kubul. Apa yang diniatakan di ijabah Allah, taala Amin ya rabbal alamin. Kami terima lagi dari kada bangaran. Untuk almarhum kedua ibu bapak dan sekeluarga yang telah meninggal dunia Minta bajakan pateha 4 Terima kasih Mudah-mudahan hajat pian kabul nang diwakapi di lapangan dalam kubur Terima dari hamba Allah sebesar 200 ribu rupiah Untuk almarhumah Maria binti Bitri Mudah-mudahan hajat pian kabul nang diwakapi mendapatkan kelapangan di dalam kubur amin ya rabbal alamin kepada almarhum dan almarhumah yang telah disebutkan tadi serta uh, semua kaum muslimin yang sudah meninggal dunia mari kita bersama-sama menghadiahkan fatihah empat ala tilkaniyah wa ila hadratin nabi al fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirobbil alamin alrahmanirrahim malkiyumiddin Iyaka na'abdu wa Iyaka nasta'ayin uhdin assirat al-mustaqim assirat al-ladhin an'amta alayhim Ghyril maghdub alayhim waladzallin ameen Bismillah ar-Rahman rahim Qul huwa ahad Allahus samadu lam yiridu lam yuladu lam yakul lahu kufwa ahad Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Qul la'audu bi-rabb min sharr ma-khalqa min sharr ghasliqin ida waqab wamin min sharr nafathati fil-aqad Wa min sharr hasirin ida hasad Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih kepada yang sudah berpartisipasi untuk menyumbangkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid. Dan mudahan apa yang pian hajarkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala anbiya' wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa nuri kulubina Muhammad. وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه أجمعين رب شرح لصدري ويسر لأمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني وهدي قلبي بجاه النبي والصحبي والآلي دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد Syukur Alhamdulillah malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat ini Dalam rangkaian acara bersilaturrahim Sekaligus kita berataan menggini panitia Untuk membantu menyelesaikan pembangunan masjid Yang dibangun di kapal jumbatan Ini nombor ucap dari indiga tewara Alhamdulillah masjidnya tuh rangkap 3 kah? dua Rangkap 2. Alhamdulillah sudah kira-kira 6% lah. 60% kurang lebih. Hutangnya masih banyak lah. Berapa miliar? Insyaallah. Alhamdulillah malam hari ini ulun bersyukur kepada Allah Uh, Rasa-rasanya di Mahi ini mungkin pertama kali ini ulon ceramah Dulu-dulu gak ada pernah Biasa ulon ke Mahi tapi berjualan Jual rundap Wujurin <laughs> bahari Itu nadi imbah turun pada jembatan itu ada warung Warung pemulaan Ingat to ada si nyasipan gitu Pokoknya buka buka tuh di diambin diambin sidin nah baentoy bejualan rundep bismillah gramokson herbatop bahari DMA rakus racun tikus itu ulun bejualan itu bahari bila hari arba ada enjongkong di mahena ah, bahari bahari kisaran tahun 2000 2000 6 apa 2007? Lawas dah! Ulun aja lagi mureng muha masih Bahari itu Wah ini ada jatah bunga sedikit han <tuh> e Bahari kasihan naik umpat-umpat orang hajapin Kada berjualan seorang pang cuma umpat orang Memburuh, menggini orang Tujuannya apa bahari lagi sekolah sanawiyah tu empat begawi supaya jangan membebani kuitan dan Alhamdulillah al pribadi mulai lagi halus sampai saat ini Alhamdulillah al kada pernah membebani kuitan mulai ulun lagi SD, ulun menghandak duit, ulun bercari seorang mulai kelas 4 SD, ulun sudah memburuh umpat menggini orang bersusun-susun barang yana diupahi orang seribu rupiah bahari itu 500 rupiah cukup untuk ongkos sekolah sidin hari-hari itu lah badagang bahari nama jual karupuk pas di sanawiyah, ulun sekolah sanawiyah itu bejualan ano rundap bejual rundap, empat bejual rundap ada bahari itu empat bejual karupukan kawa dikuti-kutiel bila istirahat ambayah bejual rundap, karena nah, jadi nani kutiel coba ke nak nginom ngento gitu, eh, jiun awak pak sarana yang dihatakan kayak nang racun tikus nang bibigi-bigi itu kan dilahir kayak gula batu tuh gula batu tikus dijaganya eh, gula batu manusia nyaman dikucok gula batu tikus awak warana jingker makan ngento gitu. itu kisah ulun bahari jadi sampai ulun sanawiyah ulun ba bausaha sampai ulun mondok di pondok pun ditunjuk guru jadi pengajar membantu guru mengajar gaji ulun cukup untuk ongkos sebulan jadi selama sekolah kada ada minta duit wan kuitan alhamdulillah sampai hari ini kita alhamdulillah kada pernah membebani kuitan dan ini harus harus mestinya ditiru oleh anak-anak muda harus ditiru jangan jadi anak muda tuh bisanya cuma membanggakan kuitan tapi kada pernah menghimbungi kuitan Jadilah anak muda itu yang dikatakan pepatah Arab Laisal fatah may yakulu abi Walakin al fatah ha anada Yang dinamakan tidak dinamakan seorang pemuda Bila masih mengandalkan kuitan Nah ianya seorang pemuda itu berani berkarya sendiri Tengarannya anak muda Dengar telinga anak anom nih Mahir nanai jatangan kuitan menukar pulsa, menukar paket data nanai wan kuitan mantat dia mau kuitan, uyoh mantat awak tahu, tanai haji. mahir nah, lah kita ingat jangan ketujuh membebani kuitan belajar hidup kayak apa caranya, mahimungi kuitan menyamani kuitan jamin pian bila pian menjadikan kuitan pian hatinya selalu himung Kuitan pian hatinya selalu bahagia. Pian olah, kuitan pian kaya raja, jamin Tuhan maulah raja kipian kaya raja juga. Dilayani dunia pian karena berkat bakti lawan kuitan. Untung nama-nama kuitannya masih hidup untung benar. Kesempatan kita berbakti lawan kuitan. Kadada orang sukses nang wani lawan kuitan. Kadada orang sukses di pintangan apapun nang wani lawan kuitan. Kadada baik itu sukses di pintangan agama, sukses di pintangan dunia, di pintangan pangkat jadi miliarder, hartawan, jutawan. Kada ada sejarahnya itu orang wanita iwan kuitan, barataan itu orang-orang pasti pasian wan kuitan. Oh ada guru aja di kampung kami sugih tapi wanita iwan kuitan itu istidroj belum benar ya Tuhan membalik lagi. Nah pasti ibarat sugih juga tapi wanita iwan kuitan sugihnya kada membawa nyaman. Pasti itu, sugih kisahnya hajak miniknya maka am. Nah, banyak ada orang sugihnya minik. Banyak, rumah rangkap tiga, mobil alfadnya empat, tapi hutang di bank 10 miliar. Minik ada hidup kayak itu. Nah, lawan kuitan wani, deket ketenangan biar hidup. Coba kita baktikan diri kita lawan kuitan, pasti Allah memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan lawan kita berataan. Nah, hadirin sekalian, ini kada degisah masigit belum? Toh mana-mana lah, ya gara-gara masigit tadi bang, neh gara-gara mahine tadi. Nah, hadirin sekalian, malam hari ini tentunya ketika panitia memerlukan dana yang sangat banyak, kada de amalan yang paling afdol pada saat ini kecuali kita mengeluarkan duit untuk membantu syiar Allah. Ini kan posisinya nih wayah ini panditia perlu dana. Panditia perlu duit. Maka tatkala kita berada di waktu seperti ini kada ada amalan paling afdol kecuali mengeluarkan duit untuk disumbangkan.nya amalan-amalan tu ada nang bersesuaian dengan tempat dan waktu. Misal nang kayak kita ke masjid Kada ada amalan paling afdol naik ke masjid kecuali melakukan tahiyatul masjid. Kita masuk komplek masjidil haram, masuk kita melihat sudah lawan Baitullah. Amalan yang paling utama kita gawi melakukan tawaf. Itu posisinya pas di situ. Kamu nyatakan masjid pian sini, masuk tuh tahiyatul masjid kada kau tawaf baya datang, masih dia timbul tawaf menguliling menujuka layak, maaf aja kaum aku hendak tawab kaum aja. Itu nang pasnya di Masjidil Haram di badah kita lain. Nah lain, lain tempat lain waktu. Ada waktu-waktu tertentu di mana kita disuruh banyak beristighfar. Contohnya misalnya saat kita terjatuh ke perbuatan dosa, itu tuh kan ada amalan lain kecuali kita banyak minta ampun. Nah, pas malam hari ini panitia perlu dana. Panitia perlu duit untuk menyelesaikan masjid nang kada selesai-selesai. Uyuh kada pian maulah itu. sih sipamah malam. Uyuh kada maulah bahasa tuh. ingat benar bahari randah masjid ngitu. Bahari semua yang subuh situ ai. Eh. Ingat benar. Uyuh kada pian maulah tuh akan Uyuh kada Uyuh kada Uyuh Uyuh lagi kena bila sudah tuntung Apa uyuhnya? Maisi'i masjidnya tuyuh lagi Ma'ulah mencari duitnya uyuh Maisi'i masjidnya lebih uyuh Maka Nabi sudah mengingati di dalam hadis akhir zaman Kata Nabi Masajiduhum amiratun wahiyah harabun minal huda masih git di akhir zaman harat-harat mewah-mewah, megah-megah tapi orangnya lari daripada petunjuk Allah kadang mustahil biar melihat masih git ganal, mewah berasek, serba komplit anunya nih perlengkapannya, tapi manusianya nama nyumbah yang i, ada nang kaum marah congkong sorangan sumpah subuh sampai kaum mau Sidin 2 dua tahun diajak kaum, aku jadi kaum du, sumpah yang subuh hingga sorangan Ramadan ya tetap sorangan, kemanaan usianya. Dua tahun aja ya, kaum, mungkin ini caranya, aja ya, kaum aku kada sanggup lagi. Aku menyerah dengan keadaan jak ya, kaum. Mau sidin ikhtiar terakhir, putar sidin lagu dangdut di masjid. Apa yang mutarakan jam 4 subuh lagu dangdut, lu tumbur, rasa kampungan. Lu udah ke masjid, kenapa kaum jalale kehuda aja? Ya. Gila kah udah jabau putar lagu dangdut di masjid. Stop, stop, stop ja om. Jangan lanjutkan pembicaraan itu. Sekarang aku bertanya kepada kalian. Dua tahun aku sembahyang subuh selalu sendirian. Kemana kalian yang jumlahnya sangat banyak ini? Siapa yang lali, siapa yang gila ja Aku kah bukan mau karena gila jaka om? Dua tahun aku halulong-halulong, asurangan aja. pikirakan habian lagi ja aku kan yang gila bukan mau kah? Jangan macam-macam kaum aja, aku ampeh, aku serendampeh aja ya, kaum. <guluh> Bosan deh ya, kaum aku menyandang naga kayak ini mual <guluh> bener. Curhat kaum nih lah, tapi jangan dituruti oleh kaum kaum dimanapun. Ada garan berbahaya gini, jangan dituruti. Nanti mual jam empat subuh mutar juga lagu Rita Sugiar atau camo ham. Hehehe, <guluh> timbul di langgar sih deh jam subuh isok. Aku tak mengharap oleh oleh ya apa nih gigire langsung. <laughs> Aduh jangan tuh jangan ditiru lah tuh perumpamaan aja bang. Nah uyuh nih panitia ngumpulkan duit uyuh. Uyuh benar. Nah maka dari itu kita gini panitia malam ini nah. Insya Allah duit nampiin keluarkan di jalan Allah itu kada pacang maulah pian bangkrut. Bahkan dijanjikan oleh baginda Nabi SAW Ma naqasa malun bal Kada berkurang harta karena sebab disodakohkan Bahkan bertambah, bahkan bertambah Namanya nambat Nabi Nabi ini pernah, pernah lah ingkar janji Pernah lah ingkar janji Nabi kada pernah ingkar janji Apa nang disambat Nabi pasti jadi kenyataan Beda dengan mulutnya laki-laki Laki-laki selain Rasulullah, selain Rasulullah, selain daripada sahabat, selain daripada orang-orang yang kau dipercaya, mulutnya ini bisa bebual. Narancak bebuah ini laki'an, bang rajin. Binian tak jarang bang sedikit berdusta. Karena binian tujar sifatnya apabila ia mengatakan cinta berarti ia memang cinta. Tapi beda dengan mulut seorang laki-laki ketika laki-laki mengatakan aku cinta maka bisa jadi masih ada cinta-cinta yang lain di luar sana ujar kada berataan juga pang lelaki yang kayak itu lah dangarai di bibinnya, kita udah paham kan dangarai binian. kada berataan lalakian kayak itu lah jangan dihangkupakan berataan bah sama aja lelaki yang terata kayak itu kelakuan jangan banyak kada kayak itu banyaknya lelaki yang setia kan setia Masya Allah setiap tikungan ada <ILapan> <t mintati> <trabajo tothes> tapi lalakian di buaya e dasar jatah nyapang kenapa yojar maka lalakian tuh dilabihakan Tuhan kayak kayak ini kayak kayak ini ya memang laki-lakian ini mampu menyandang Mampu menyandang lakian diberi izin Babini boleh lebih pada sekong Itu diberi izin oleh Allah Binian diizinin lebih pada sekong Ada karena camuh alam Pian laman balaki dua pikirakan ha Si utuh menutoy Si anang menutoy Sama nih pabriknya pada sisi situ, situ aja Si utuh membuat, si anang membuat Men Batianan, anak siapa? Anak si utuh kan anak si anak Nama-nama hirip, gurunya ingin itu abahnya Tadinya mau Anak kayak itu, Islam itu menjaga nasab bujur-bujur Sehingga binian itu diharamkan kawin lebih daripada Saikong Men laki masih ada, ada kawah, hendak kawin ke lain Nah lain lakian Lakian dijelas Misalnya, si biniannya, misalnya satu ngarannya, ano, nang nang tage gaul, pang sedikit kayak itu, nah yang satu ini minta maaf lah bila ada samalah nih, kada kada, ano, kada satu ngaran biniannya Shisha, misalnya, nang kedua Shishi, nang ketiga Shushi, yang keempat siapa pulang suso <laughs> camo juga panitiane oh, <laughs> jurang sisa sisi apa tadi? sisa sisi susi Kayaknya suso jujung <laughs> dasar bepala panitian ada tiga aja Binirnya binarnya lakiannya si Jelas kada inya membuat kasih sisya batianan Siapa lakinya jelas Buatnya kasih sashi jelas Buatnya lawan susi jelas Nah makanya lakian tuh boleh Mbak Bini lebih pada Seikong Tapi harus adil Kayak itu nah, harus adil nah, Kayak tuh Kalampayan tuh adil Benar Bian Datuk Kalampayan tuh Bini Sidin selalu empat bila mati kawin lagi, mati kawin lagi. Empat terus bini datu kalampaian sampai jumlahnya 11. Waktu datu meninggal dunia total bini sidin 11. Menghasilkan anak 30, dapat cucu sampai buyut 114 ikung. Itu datunya masih ada di dunia. Makanya nak kayak datu Taniran, datu Ahmad Balimau, datu Haji Tolha, di Tenggarong, Haji Abu Hamid ujung Pandaran Sampit anu sekongnya Haji Muhammad Arsyad Lamak Pagetan Tanah Bumbu itu buyut tapi sempat menemui Dato Kalampayan. Nah, Masya Allah benarlah. Dah kembali ke pembahasan dulu. Tuh jauh layau tadi. Kada berkurang harta karena disodakohkan bahkan bertambah, bahkan bertambah. Yakin jepian, karena Nabi nang memadahkan Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun Beliau mengatakan Akhrij ma fil jeb ma fil Kata Abuya Keluarkan yang dalam kantongmu Pasti akan datang Sesuatu nangkada di kira-kira Pian bila hendak mendapati Rajaki Tuhan tu nyaman Baparakabian Rajaki Allah Ta'ala tu nyaman Mahampiri pian Jalannya diantaranya sedekah Jangan pamalar hidup. Orang yang ketujuh berbagi-bagi itu buai, ada harapan jadi wali lah ada harapan jadi wali. Orang tuh ketujuh berbagi ada harapan jadi wali. Nyana rancak berbagi-bagi ini lakian. binian ini tak jarang berbagi. Rancak binian ini pisit enggak Makanya duit tuh lakiannya bila sudah tak bini, bini mingkuti awam tak keluar makanya pian jadi lelaki itu duit jangan ke bini beritaan, nu Di nuyok dituyok ke bini bereteen, kayak apa kian hendak nuka rokok ini hendak nuka rokok banyak aja, duit lelah nuka rokok buyak jenjem ini, rokok tarus ha kan ngaleh loh kalau nah makanya jadi lelaki itu duit dibagi-bagi, unjuk lan bini ada simpan nih saurak ada juga, jangan ke bini bereteen Bukan kada percaya lawan bini, tapi pian pun harus bisi duit di tangan. Pian kemana-mana, kami risan ben, apa? Hadang dululah tukang tambal aku nalipon bini kok. Apa ini, ngga itu? Hah, payai, payai. Apa <laughs> rai ngga itu? Orang duit tuh dibawa seorang, hendak bawah sodakoh, nyaman, hendak bawah bebari, nyaman, kan kayak itu? Lah jangan jadi lelaki nang tuyuk bihat ka wadah bibinian jangan. Ah gurune jemaah PI abahnya ya. Ni kena gajihan mau lagi nih mau ka aku ya. Itu taserah laki pian lain urusan ulun. Ulun madahkan wara'ah, maamalkan hiih kadang mau amalkan Tu urusan rumah tangga masing-masing. Namun nang kayak ulun kan mbahanu ulun unjuk lawan bini, mbahanu ulun mengikuti seorang itu kan udah ulun, tuh yuk beritaan kami ini, dada kami paham aja masing-masing karena bini ulun tuh bilainya handang, anu ambil jatahnya, apa pada ayahnya, anu aja. duit hulu aja nah, paham bay, lagi, hendak mana manukar nang ini, nukar nang ini, nukar nang ini, kira-kira berapa, oh sekian, unjuki, itu biar Nah nyaman-nyaman ke itu bang Atau pian mengikuti duit berataan Bila bini hendak suruh bapak dah Itu aja bahnya aja kita ke pasaran ke toko kosmetik tuh siap-siap kantong pian kalaburan laburan Bila ke toko kosmetik tuh Karena kegempangan Apalagi kenal toko kosmetiknya Bah bini habisin tapa imba aja Tapa imba Nah Ini memilih ginco Ginco aja sabilah berapa harganya ini gincu larang bukan gincu murah tu lain. Pahamlah bo, kayak apa ciri gincu murah bukan gincu larang. Gincu larang tu cirinya bila dicium makan kada berikit. Bila nya gincu murah dicium makan babekas. Itu tes habinipian, bila inya nyanciom pipian babekas habang tu berarti murahan gincunya bilanya gincunya tuh kada berikit tuh larang ya kada kah? Ya kada kah? kada lah, kaya kade lah. Hmm. pokoknya bila gincu larang kada berikit inya model kayak ada anunya nih ada ada ambun ambunnya minyak minyaknya gitu, jadi inya mbah di makan tuh melancar banyak, jadi kada bekas kayak itu nah, itu ciri gincu murah dan gincu larang. Hajar gincu, berapa ratus dah harganya. Kadanya nyimpi pulang anu, nih anuan calak mata. Itu tuh muntah ambil nang murah-murah eh. Yang paling standar benar tuh 38000 8000 Itu paling standar, larang salarangnya eh. Belum lagi make upnya, belum lagi pupurnya, pelembabnya, desain malapisinya. imbah itu pengharumnya, pengharum nang di awak, pengharum di ketiak, pengharum di mana-mana itu tuh, ayo, bujur. ini salah satu kewajiban laki jangan kena tahu jadi laki. ini jadi laki tahu numpalak aja lawan bini. harainya, <tuk> bayar bayar. imo ngobiniar karena lawan akan ya dinto guru aja ada dasar bujur pang itu laki rancak menumpalak, mau aja. Apa gerang jadi kamu tuh penampilan kakak itu? Tuh lihat nih orang sebelah bungasnya. Bisanya jaba bingking. Hm, Jenyang bini. Kayak apa aku hendak berbingking? seorang Saurang jadi bisa membingkingi Mau joki duit, kade, ke pasar, kade, kenapa aku hendak bungas? Tuh, <tuh> salah siapa yang Salah laki, ngarannya. Orang mau bini hendak bungas, awak membawa bawa ke salon situ Nah, bawa ke salon masuk akarnya, dipasangnya shrom di dimohanin ada. Nah. Nang sebuting empat ratus ribu kah. nah anyway di muha kayak itu supaya muhabini mikin celong Kenapa <laughs> nah, bahasanya yang glowing, glowing, hendak nah, muhabini glowing, ya sudah saurang mengglowingi. <laughs> itu ini tahu menumpalak ikam di jokada bunga selalu lalu, kayak apa kayak itu saurang jokada memodeli lah lakiyan lah mau hendak binian bungas dimodali, itu binian pulang harus tahu diri, wan laki gak dapat jangan maksa, ini mahir, beting ada orang juga dihiga-higa, tuh lihat aja orang kasalon, jah aku jininya laki hendak kenyalon kau duitnya ada-ada, tuh ini binian dengarita lih nggak ada yang maksa laki, atau lahan binan wan laki, neh, imong lakiyan kena lawanakan juga. <laughs> satu satu mainnya loh ini, <laughs> e, e. satu kosong mana, satu kosong, udah <laughs> berkisah, satu satu mainnya loh ini, melalain, eh memang kayak kayak itu, kayak apa lagi, memang kayak inilah tugas laki-laki kayak kayak itu nah, Allah, mana lah ya, wajahlah situ lah, tak <laughs> e, tak ta kisah glowing ini apa kisahnya? aneh-aneh bener <tapi, tapi bagus lebihan anu lalaki aneh amunnya duit tuh kita keluarkan kesan bini, kesan anak kesan keluarga tuh Masya Allah pahalanya luar biasa luar biasa pahalanya ya termasuk kita sedekahkan kepada tempat-tempat ibadah nah ini nih luar biasa-benar pahalanya jadi kalau kita hendak memancing rajaki datang ke kita rajaki naga-agaal datang ke kita lewat sedekah jalannya Pian. Lewat sedekah ini bisa memancing segala-galanya. Ada orang yang jodohnya lambat bisa dipancing dengan sedekah. Ada orang nang penyakitnya kada ampeh ampih bisa diobati dengan sedekah. Tuhok sudah beta tambah kemana-mana. Takuliling, tak tambah kedokteran, tak tambah kampungan. Beritaan dites dada Coba banyakin besok Makanya orang bahari itu bila meminta Banyu meminta tak tambah, kada mau, kada Biat dia orang Tuhan baharinya. Apa arti biat? Diunjuki hadiah Wadah kami itu ada orang Tuhan memberi Banyu Bacaannya cuma ras kutiras Ras kutiras Orang hendak waras Aku hendak beres Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Al-Fatiha Fatihah Itu aja bacaannya Sakit parut, sakit kepala, sakit apa ampe Berkat bacaan ras kutiras tadi itu Nah, itu aja tapi ujungnya orang hendak waras aku hendak baras itu bahari biatnya pakai baras karena zaman amplop kan ada wah ini orang kan tapi akun bebaras lagi amplop aja nah, satu yuk amplop amplop amplop bila bila tulak bata tambah amplop Nah lewat sedekah ini lewat hadiah ini bisa membantu mengobati penyakit pian nah malam hari ini nih kita berkumpulan di sini niatakan Apapun yang pian keluarkan di kantong pian Baik gasan disedekahkan langsung Ataupun disahutakan ke lelang Ataupun kena langsung diunjuk ke panitia Atau dengan cara apapun Kita niatakan apa Kita hendak insya Allah kabul Lewat sedekah insya Allah Insya Allah kabul Ulun mengetuk hati-hati pian semuanya Manusia nang nangni berapa tangguk matanya nah, Kumpulannya Ulun ketuk semuanya Mari kita bersama-sama ikut andil mengeluarkan harta kita sebagian untuk menggini panitia sebelum selendang yang ada di bahu ulun ini, ulun lelang untuk masjid, selendang ini ulun mohon kepada panitia untuk dikulilingakan kepada semua jamaah isi iakan beritaan baik nang di atas panggung maupun di bawah panggung, isi iakan semuanya niatakan apa-apa aja niat pian, insyaallah mudahan dikabulakan Tuhan insyaallah Mudah-mudahan apa namanya Yang mengisi iakan duit di dalam selendang ini Allah Ta'ala beri umur yang panjang penuh dengan keberkahan Sehat walafiat Diluaskan Allah rezeki nang halal Kabul segala hajat Anak cucunya soleh-solehah Hidupnya bagus Hidupnya berberkat Usahanya berberkat Mudah-mudahan apa nanti diniatakan Berataan dikabulkan oleh Allah Ta'ala Berkat selendang ini kan kiri ulun mujuk. Kulilingakan Bismillah Koliling akan, kena dilelang lah bobohan bos siapa kan duit? Mudahan payo 30 juta. Nee <Sessizuk> <Sessizuk> <Sessizuk> aku Messi loh na, memperdagangkan guru kada bawa kena. <Sessizuk> Allah Mazal lah Alaihi Muhammad semuaan, semuanya bila ada sorbannya tambahi. siapa ada bu sorban hambal ini keberatan bawa. Hmm. Ae, bawa bawa itu berataan di bawa selendang itu tadi kita buka harga pertama 5 juta siapa ada anak maatasi silahkan silahkan disahot Allah seharga 5 juta. Sambil mengulilingkan itu anu ul ulun gini lelang nah Angkatakan dia barang lelang satomat, gini lelang satomat. Kesara happyan apa nak diangkat. Uh, uh, uh. dari Arika dan Akbar mahadiahi almarhum Datu Hajah Basrah binti Haji Taib dan Iram Binti Adur sa paket buah untuk dilelang buahnya macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Anda harga berapa? 100 murahnya. 150. 200. 250. 250 belakang panggung. Murahnya buah nih. Banyak buahnya nih. 250 oh. Berapa ya toh wow. Bujur-bujur tuh Umbyeng warna Dua setengah Ya kada eh Dua setengah murahnya 300 ratus mana Tiga ratus Atar ada baik dikajuti sekali. <laughs> Apa nyata? Korma, Wah ada korma lah. Tapi adakah? Selarahmanarhem korma ajua kabari kah? Buka bang? Meitihina, bujuran ajua kah ada kah? Oh iya. Selarahmanarhem korma ajua yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siap makan korma ajwa sehari tujuh biji sehari tujuh biji dimakan korma ajwa maka ia dalam hari itu akan dijaga oleh Allah dari berbagai macam kejahatan dari sihir dan lain-lain sebagainya nih kormanya, bismillah, anda harga berapa? 100 murahnya 100. murah murah, masih dua. murah Berapa? 200. Mesih murah. Apanya aja-aja. 400, 400. 400. orang 4. Dijilah. 500. 500. Ada di sebalah kanak. 600. 600. Larang nih harganya gini. H. Ha. Sambungkan, ini talinya bengang di atasnya. Tujuh Tujuh ratus Tujuh orang Tujuh ratus. Nah, insya Allah sejuta aja sih, Den. Sejuta, napanan tujuh Melawan kah? Kedek Ha? Tambah 10, tambah 100 11 Satu juta seratus satu juta seratus ada di sebelah kanan Satu juta seratus Satu juta seratus Mantap, cair gak dah Getah, getah Getah turun ke kan naik kah? Oh no, ya itu, saya Bila getahnya benaik, kawan didatangi Betawasul ke situ, getah bisa benaik Satu juta seratus satu kali, dua kali, dua seperempat, dua setengah, selesai. Antar satu juta seratus ribu rupiah. Mudahan hajat pian kubul. Kami tarima nang apa ngine. nasi dari ahya maha marhumah kakek dan nenek. Hayam ke itik, hayam itek, itik, uh, ayam atau itik? Nah, saya kada ke Nabi Hayam, kah? Hayam kampung, jasidin nasinya lengkap berataan Nah, lalapan ayamnya saya pakai pakai ini. apa panggil nih, Sarunding, kenapa bahasa anunya? Gitu? Ngentok nah, lain abun, ada yang dari Laos tuh, pak kamande. Oh, nya. Heh. La ilaha nasi seangkatan nah, harga berapa? 200. 300. 300 sebelah kanan. Bu, nasi. 300 sebelah kanan. Nah. Sunyi ulun mengantarkan sejuta nah ulun antarkan <tik> eh ayo ulun sejuta jolan 300 ratus tiga tiga setengah jajel di muka tiga setengah orang di muka Sejuta kecil, sejuta ulun antara kan ke situ. Terserah pian, hendak berselfie, gak hendak bapak, gak ada bapak. Tiga setengah, tiga setengah, lebah berunding, kah Tiga setengah, satu kali dua kali atar nasi apa ngene nasi, nasi samin dari hamba Allah ini orang Banjar ini hara-harat pemakan Nasi, nasi samin Masak-masak bom Sayur-sayur paku dan gembengan hara-harat pemakan Nasi samin Andak harga berapa? Nah dan bisanya rupanya Andak harga berapa? 100 100 200 ratus dua ratus baru 300 tiga ratus tiga ratus tiga ratus satu kali tiga ratus tiga setengah tiga setengah 3,5 400 atar Intinya belum-belum kisah sedekah aja kita nih, belum-belum aja. Muhammad Arifin kesan kae lawan ininya. Ini bawa Black Forest kan, Pak? Yang coklat-coklat nih, apa? Ada oreonya di atas gitu nah, brownies, brondong manis. Uh, ada oreo-oreonya, cantik nih. Wadahnya cantik, luar biasa cantik nih. Pasti ulahan macan nih. Nama ulah nih macan nih, insya Allah. Siapa macan, Bu? Mama, mama cantik. <laughs> macan. Bismillahirrahmanirrahim, wadai. Anak, harga berapa? 300 ratus. Oh, lantang, Zidane. Empurnya sako tiga ratus. <laughs> 3 setengah 400 400 Nah pada kanan Gendal rodanya naik hiburan 1 400 400 Kayak apa di sebelah kiwa Bu 400 orang Nambah lah Sejuta ulunan terakan 400, 400. 400. 400 kada payu ulun dijual 400 420 malang halangannya menambahi 420 420 500 ah 500 ya sidin 500.000 Satu kali 500.000 Bu lima ratus sebelah kanan 500 ratus bu lima kamu ada cuti lima ratus ada lebih lagi lah satu kali 500 ratus dua kali selesai terima kasih yang menyahut lelang lima ratus ribu mudahan hajat hajat pian dikabulkan oleh Allah Taala amin Apalagi di muka panggung, di muka panggung, di muka panggung. Bismillahirrahmanirrahim, dari nananana. Na, na, na. Nadipa, Nadipa, lah Hah? Oh, yuntuh huruf, eh, ya di belakang. Barangai, bila tersalah, ngaran minta relalah. Untuk arwah, kailawan lawan, nininya, berikut, Lamang, sa sabumbungan lawan sambal-sambalnya Bismillahirrahmanirrahim lamang andak harga 100 hey, hey, hey. Black Forest black forest di muka di muka sana tadi muka panggung muka panggung muka panggung ini muka panggung muka panggung itu yang ada kursi-kursi itu bismillah lamang andak harga berapa tadi 150 Pak Haji di muka 200 sebelah Kiwa dua setengah apa Haji di muka Banggung 300 di sebelah Kiwa 300 halo 300 satu kali 300 dua kali atar lambang 3000.000 Jauh kan lagi selindang atau pecang menguliling? jauh lagi leh. Ini kedada pakai musik kah? Dedak, udah ada musik. Ada ada bermusik leh. Kami terima dari Yudi Yudi Harto, Maha Almarhum ayah handanya, satu wadai bungas benar. Wadainya liwar bungasnya. Sagi empat putih. Pekambang pink lawan hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Anda harga berapa? 400. 400. Masya Allah. Luar biasa orang tahu di nyaman. 400. Bu, wadainya bungas. 400. 400. 400.000 satu kali 400 450 empat ratus ribu rupiah apa kabar enam empat ratus empat satu kali dua kali tiga kali selesai kami jual empat ratus ribu rupiah mudahan hajat pian kabul jad dunia maupun hajat akhirat amin ya rabbal alamin Selendang ulun ada tawaran Ulun buka harga 5 juta duitnya semuanya kita serahkan ke masjid lebih selebihnya Di negara sumalam macah rekor lo 50 juta Baik Selendangnya Alhamdulillah laku 50 juta 6 juta sudah ada suara 6 juta rupiah Kita tampung dulu lah Kita tampung dulu Selendang yang dikelilingkan itu Sudah ada yang menyahut 6 juta rupiah Kami tunggu suara selanjutnya Sementara Mahadangi selendang Kami terus menerima ini eh bacakan ini dari alia mahadiyahi almarhum kainya satu biji wadai kenal wadainya anda harga berapa malamang banyaknya padang lama nggak ini 50 buting Astagfirullah Al wadai anda harga berapa berapa waday ganal nih berapa? 200 200 kaji 200 di bawah panggung cel berapa cel? 300 waday ganal 350 350 berapa? Hah? 405. 4. 450. Sambungkan Bang, ini telinga bengang. Rp400.000 ada di sebelah kiri WA. Rp400.000. Tambah Rp10.000, Rp460.000. Ribu, Nambah ribu berapa ya? Maka, dikadep obrolan berdiri, mengalihnya, mengisi 46, empat enam empat ratus enam puluh ribu sikit lagi empat ratus enam puluh satu kali dua kali tiga kali antar empat ratus enam puluh ribu rupiah selendang yang diedarkan sudah ditawar 6 juta rupiah Apakah ada suara yang lain 7 juta 7 juta rupiah apa ha 6 juta di mana 8 juta rupiah ada di depan panggung anda dulu 8 juta rupiah selendangnya 8 juta rupiah mudah-mudahan mencapai 9 juta. 9 juta rupiah Apa khabar 68 juta 10 juta rupiah 10 juta rupiah Tambah 1 juta 11 juta rupiah Apa khabar 10 Bila ingin melihat ikan Di dalam kolam Asik Tenangkan dulu airnya sebening kaca tinggi mana nade 11 juta rupiah 11 juta rupiah kami masih menunggu waktu yang tepat untuk melepas berapa harganya 11 juta rupiah 11 juta rupiah Bila mata tertuju pada janda periang Caranya tak sama menggoda janda lincah Eh pendiam tadi leh salah Han, Ya kayak itu tuh Aduh heh. 11 juta rupiah 11 juta, satu kali 11 juta, selendangnya belum sampai, insya Allah yang, yang menyaloh, menyahut selendang bisa naik ke atas panggung, habis itu uh, diijazahi langsung selendangnya, habis itu berfoto-foto bersama, 11 juta rupiah sementara menunggu berpikir harga selendang berapa kami lelang lagi wadai berikutnya dari Epa, mahadiyahi padlam binti bin ahmad dan hamsan bin ibak bismillahirrahmanirrahim wadai harat benar. andak harga berapa? bujuran kah? ini bahaya bubuhan lang... bujuran kecil. Dua ratus hai, Tiga ratus Tiga ratus lima puluh Tiga ratus lima puluh Ayo cel Empat ratus ada di hai, kiwa Berapa? Lima ratus kah? Empat Lima ratus ribu rupiah ada di warung Lima ratus 500 Lima rat berapa? 520 550 540 540 500 ya hilang yang banyak 550 600 ada di warung mananya aja yang tambah 5 ribu, 600, 5 ribu gitu kah? Ah malang-alang benar. An enam ribu rupiah ada di sebelah Kiwa. Enam ratus ada di sebelah Kiwa. Sejuta ulah ntarangkat. Oke. Okay. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa sallim alaihi selendang kami buka kembali tadi 11 juta apa ada tambahan 11 juta berapa 12 juta rupiah ada di panggung sebelah kiri 12 juta rupiah 13, 13 juta rupiah berapa 14 juta rupiah. Apa kabar yang 13? 14 15. juta? Hmm? 15. 15 juta rupiah. Apa kabar nak 14? Betanang 16 juta rupiah. Apa kabar nak 15? Tambah 500. 16 juta 500 ribu rupiah. 16.500.000 rupiah, 17 juta rupiah, 17 juta rupiah. Halo di warung selendang 17 juta, melawan kah ulun masyarakat tiga puluh, 17 juta rupiah. Tujuh juta selindaknya masih mengeliling. Tujuh belas setengah. Duduk jar, duduk, duduk pian ya, Lindung. Tujuh juta lima ratus ribu rupiah. Abah abarnya tujuh belas. Tujuh belas juta lima Sementara menunggu waktu masih 17.500, kami angkat kembali barang lelang yang lain. Apa? Eh buat, buat, buat minyak. Limpas kah? Masya Allah, limpas. Itu prediksi paling ada juta juta isinya tuh. <laughs> Munya Kapitan Patimura satu yok sampai bang. Minya Soekarno-Hatta banyak, ya entah. Boleh kecel. Bolehkah? <laughs> Coba macam guru nih di rokok. Grup al alhuda agung. Satu wadai. Dedepuran dina. Ini wadainya, nah. Bismillah, hantar harga berapa? Berapa nih? Uy. Berapa? 100. 100. Seratus, atar seratus atar Angkat lagi wadai, pahadangan tuh tadi tujuh juta lah selendang kita tujuh Kami terima dari Zaki, Mahadehi, Kai dan ininya, masya Allah, coklatnya luar biasa, ada buah cerinya. Bismillah, anda harga berapa? Seratus Dua ratus Tiga ratus Tiga setengah Tiga setengah Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah Empat ratus ribu ada di panggung Tambah lima ribu pulang Empat ratus ribu di bawah panggung Empat ratus lima puluh Lima ratus sebelah kanan Apa kabar pian empat setengah Lima ratus di sebelah kanan 500, 500, 1000, ada lebih sejuta. Kau pulang 500, 100, 500, 100, ada lebih 1 ,000 ,000 500 ,000? 500 ,000 ada lebih? Satu kali, 2 kali selesai. Terima kasih kepada yang menyahut lelang sebesar 500,000, mudahan hajat Bianu Kobul. Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah <laughs> di langkah. <laughs> Kalau <laughs> <Kalo. laughs> ada yang akan bergaya, bergaya, bergaya. Nah, kau mana, Ben? Nah, kau mana? Nah, bakal Oh, yo yo yo yo. Anok, anak siapa, nih? <laughs> Bentar, lagu <enak>, dulu lah. Begaya <laughs> Cuk. Serdang, <laughs> 17.500 selendang tadi. Apa ada tambahan? Kami masih menunggu tambahan dari anda. 17.500.000 ribu rupiah. Kami terima dari Raihan untuk menghadiahhi almarhum abahnya sebiji roti untuk dilelang Black Forest. Ada milonya di atas di masya Allah. Bismillah. Ada harga berapa? Tiga ratus di bawah panggung Empat ratus Lima Di belakang Lima ratus Satu kali lima Dua kali Atar Lima ratus ribu rupiah juta lima Selendangnya Apa ada tambahan? Tujuh Halo. Bos. Bos getah. Tujuh belas juta Satu kali. Waktunya sampai selendangnya sampai ke ulun lah. Bila selendangnya sampai ke ulun, ada perubahan harga. Oke, okay, langsung. Dilabuh. Sementara ini Pian bisa berpikir apakah nambah atau enggak Bismillahirrahmanirrahim dari Mama Rafka. Untuk almarhumah mamanya. Megawati binti Maslan. Hayatin Nafisah binti Syahruzi. Sebiji roti. Eh roti apa? Black Forest kan ini orangnya? Masya Allah luar bungasnya. Hey. Bismillahirrahmanirrahim. Anda harga berapa? Puan? Tiga ratus. Tiga setengah. Ang sejuta, okay, okay, sudah. Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sallallahu Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dukhina wa barakatina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim Sawar 5 kali turun ke ini Tepeluh lihir Waktu Selendang 17.500 Apa ada tambahan Sudah tak keliling kah Sudah Bisnis berarti naik 17.500 17.500 Sementara mahadang selindangnya sampai kita lelang lamang langsung dua bumbung. Bismillahirrahmanirrahim. Lamang Anda harga berapa? Berapa? Seratus. Dua Lamang, lamang, lamang. Anda tahan juga ya. Saya duduk. Dua ratus, tiga ratus, tiga ratus, sekali jalan kali ya, oh tiga ratus, satu kali tiga ratus, dua kali atar, tiga ratus ribu rupiah, Bu, hilang belum Bu, ujung duluan. Lelang, lelang, lelang. Apanya? Mulun mengangkat mudil. Itu asistenade. Tiga ratus, tiga ratus, tiga ratus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sampok dah, sampok dah. Sudah Sampok. Nah ini berarti tugas terakhir ulun bu Ena. Bisa dipiyan lanjutkan. Bah jingker. Ini anu tahap kedua ini kan duternya adalah Tadi sudah dibuat di oh kada jadi ya. Hey. Kira kira anu. urak-urak sini deh Bapak. Urak-urak sini nyaman yes, menghitungnya. Ya situ urak-urak. Urak aja deh Bapak. Nah, nah. Nah, menggunung anak. Tujuh juta lima ratus ribu rupiah. Tujuh juta lima Apa ada tambahan? Tujuh juta lima ada lebih. 17 juta tadi di mana? Di muka situ kah? Tujuh juta lima ada B. Sebelah kiri ada lebih. Tujuh belas juta lima Sebelah kanan. 17.500.000. Satu kali. Dua kali. 17.500.000. Peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Sebelum jatuh ke tangan. 17.500. Hope, kenapa? Kenapa? Gel, eh, duduk, duduk, aja duduk, demo aja gel. 17.500, apa ada lebih? Olen hitung sampai 10. Wahid, Isnin, Lazah. Arba'ah khamsah Pun Kenapa? Tambah berapa? Tambah 200. 17 juta 700.000 rupiah. 17 juta 700.000 rupiah ada di kiri panggung. 17 juta 700.000 rupiah. Tujuh belas juta tujuh ratus? Satu kali? Kembali kita hitung sampai sepuluh. Satu. Dua. Tiga. Delapan belas. Delapan belas juta rupiah. Delapan belas juta rupiah. Apa kabar yang tujuh belas tujuh ratus? Tambah lima ratus? 18.500.000 rupiah 18.500 18.500 18, 500, 18 500, 000. 19 000. 19 juta rupiah 19 juta rupiah 19 juta. 20 juta rupiah. Tambah 500. 20 juta 500.000 rupiah. 20 juta 500.000 rupiah. 20 juta 500, ribu rupiah. 20 juta 500. Halo, berapa? Tambah 500, 21 juta rupiah. 21 juta rupiah, 21 juta rupiah. Apa kabar yang 20 juta, 500? 21 juta rupiah, satu kali 21 juta, 500 21.500.000 rupiah. di warung, mau melawan kau. 21.500.000 21, rupiah. 21.500.000 rupiah. 21.500.000 rupiah. Satu kali 21.500.000 rupiah. Satu Dua Sampai sepuluh Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sembilan sampai rapat. Berapa Berapa Duh Tambah berapa Tambah dua ratus, dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah. Katujuh, sih ini bapak cilaan. Dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah. Tambah dua ribu. Tambah berapa? Sepuluh ribu kah? Lima puluh ribu. Tambah lima puluh ribu dua puluh satu juta tujuh lilang warak, dua juta tujuh rupiah, satu kali, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Delapan, sembilan, peringatan terakhir berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Dua puluh dua juta rupiah Dua puluh dua juta Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? hilang Hilang Berapa? Dua berapa? 22 juta rupiah. Satu kali 22 juta. 22 juta rupiah. 22 puluh juta. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tambah dua ratus ribu. Dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah. Terima kasih kepada kalian yang membuat aku capek. <tik> <tik> Begaya. Dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah. Berapa? Tambah seratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah. Sama aja berdua memusuh 22.300.000 rupiah Masya Allah Mudahkan tambah berkah 22.300.000 rupiah Satu Dua 22.500.000 22 ,5 juta setengah. Oke, okay. satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Peringatan terakhir, dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah. 23 juta rupiah. Dua juta rupiah. Kena anu beri hadiah lamang sebuting si Eh, aku roh jajah Eh, eh. 23 juta rupiah. Satu kali 23 juta. 24. 24 juta rupiah. Apa khabar biar yang 23? Aku uyu. 24 juta rupiah. kental 24 juta rupiah 24 juta 1 2 3 4 5 6 7 9 peringatan terakhir 24 juta rupiah peringatan terakhir satu kali berapa? tambah berapa? dua puluh empat juta seratus ribu rupiah. Nggak ada mau, oke okay lah. dua puluh empat juta seratus ribu rupiah. dua juta seratus ribu rupiah. kayak apa kabar nanti muka? Kita hitung sampai 5 1 2 3 4 200 20 4 juta 300 1000 rupiah 24 300 20 juta 300 rupiah. Lah kasih nah Aku Dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah, satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, peringatan terakhir, dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah, peringatan terakhir, hop, berapa? Ada jadi wahin Ada jadi wahin Tambah berubah 24.400.000 rupiah 25 25 juta rupiah 25 juta rupiah 25 juta jik 25 juta jik 25, 25, 25 juta rupiah 25 juta kada sebanding biar dengan pahala dengan dosa nanti diampuni Allah pahala nanti diberi Allah rezeki nanti ditambah barokah oleh Allah penyakit yang disembuhkan oleh Allah oh, Masya Allah rumah sakit bisa lebih pada situ Masya Allah ini barokah benar nih 25 juta rupiah 25 satu kali dua kali tiga 4 peringatan terakhir 25 juta rupiah. Hop, Dua, 25 juta seratus Untung ada kursi, untung. Dua, 25 juta seratus ribu rupiah. Apa khabar dengan 25 yang dua puluh lima apa kabar? Sehat aja ustadz. Eh baik baik baik sehat, alhamdulillah. Dua puluh lima juta seratus ribu rupiah. Oke, apakah dinyatakan selesai? Satu, dua. Tambah empat ratus lagi. Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah. Boleh, <guluh> <Bulik>, musuh boleh Lo, musuh, lo, musuh Masih, Masih, Masih, Masih, Masih, aja Masih, Masih, Masih, Masih, di Masih, di Masih, Masih, Masih, Masih, Masih, Masih, Masih, mau 25 juta setengah Bujuran kah? Tambah sini, Jik. 100 kah? Tambahi ya. Pun, tambahi. Rp25.600.000 dua puluh lima juta enam ribu rupiah apa kabar Bian di muka dua juta enam berapa nambah 26 26 juta rupiah 26 juta rupiah sampai ke subuh buan ini mau waktu bisa wadai bangai Wadah itu kena gue angkat sekali tiga, sekali lima, jadi laka speed bulik. Nah, laki mah ada yang ini di rumah. Hmm. 26 juta rupiah. Satu kali 26 juta. Ulan beri waktu sekitar 2 menit lagi. Mau harga. Oke, okay. 2 menit lagi. 26 juta sementara 2 menit kita lelang wadai sebiji dulu kita lelang wadai sebiji angkatkan panitia. barang aja yang manakah sementara jadi habis lelang nih harga final adalah habis lelang nih harga final bismillah kami terima dari orang yang tak mau disebut namanya bismillahirrahmanirrahim wadainya bunga sebenar. anda harga berapa? berapa? 300 di bawah panggung 300 orang 500 ada di muka panggung juga 500 Satu kali 500 Dua kali Tiga kali atar 000 000 Ucapkan terima kasih 000 000 000 000 000 dunia, 000 000 Sudah Satu menit setengah Berapa tadi harganya dua puluh selindang tadi berubah dua puluh enam kah dua puluh enam juta rupiah genap tadilah dua puluh enam juta rupiah satu kali dua puluh enam juta hitungan terakhir sampai sepuluh satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan Sembilan Selesai Terima kasih kepada yang menyahut 26 juta rupiah Dipersilahkan naik ke atas panggung Terima kasih kepada yang menyahut 26 juta rupiah. Mudah-mudahan Sidin panjang umur, sehat walafiat. Usaha Sidin tambah barokah, tambah maju lagi. Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal 'alamin. Belalang Langsung, langsung, langsung, langsung, Iya, langsung, langsung, langsung, langsung, langsung, ya, Ros, langsung, lah langsung, langsung, langsung, dua lah Terima kasih Kepada Pak langsung,